doa sesudah misa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus amin Tuhan Bapa yang Mahakuasa, kuasa Allah yang kekal aku bersyukur kepadamu sebab walau aku seorang Pendosa seorang hambamu yang tak berguna bukan karena kelayakanku, Melainkan karena belas kasihmu semata, engkau telah memberi aku makan dengan tubuh dan darah Maha Berharga putra Tuhan kami Yesus Kristus. Aku mohon, kiranya komuni kudus ini tidak mendatangkan bagiku penghukuman dan kebinasaan, melainkan pengampunan dan keselamatan. Kiranya Komuni Kudus menjadi pelindung iman dan perisai kehendak baik. Kiranya Komuni Kudus memurnikanku dari perbuatan jahat dan mengakhiri hasrat dan nafsu ku yang jahat. Kiranya Komuni Kudus mendatangkan bagiku belas kasih dan kesabaran, kerendahan hati dan ketaatan, serta kekuatan untuk bertumbuh dalam kebajikan. Kiranya komuni kudus menjadi pembelaku yang tangguh melawan segala musuh, baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan, dan menjadi penenang yang sempurna mengatasi segala dorongan hatiku yang jahat, baik jasmani maupun rohani. Kiranya komuni kudus mempersatukan ku lebih akrab mesra dengan Engkau, satu-satunya Allah yang benar dan menghantarkanku dengan selamat melewati kematian menuju kebahagiaan abadi bersamamu Aku mohon kiranya engkau membimbing aku seorang pendulsa yang malang perjamuan di mana engkau bersama putramu dan roh kudus adalah terang yang benar dan sempurna Kegenapan total, sukacita abadi Kegembiraan tanpa akhir Kebahagiaan sejati bagi para kudusmu, sudi kabulkanlah doaku dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga.